Dokter senang sekali kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Universe. Di mana pun kalian yang berada? Jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Hira TV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 Masih dalam suasana liburan Ayu Ting Ting di Korea bersama dengan Nurul Agusti, Shiva dan juga anak tercintanya Birkes Humairah Raja, ada status terbaru yang Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya hari ini dan hari ini tepatnya di hari ke 6 hari i Ting Ting holiday ini wah gak kerasa ya udah hampir satu minggu nih i Ting Ting jalan-jalan di Korea i Ting Ting saya memiliki hari yang terbaik hari ini 40 berdiri yang lalu dan banyak sekali komentar-komentar berdatangan -komentar dari para sahabat Masya Allah gemas sekali Sumehara I love you bahagia selalu inilah kondisi dan juga keadaan i Ting Ting sangat bahagia dan sangat cantik luar biasa bersama dengan Sandy dan juga Dokter Christine. Tak nah, lupa juga ada Nurajerustami dan juga Shiva yang sedang menikmati makanan dekat dengan sungai yang sangat luar biasa indah dan juga cantik. Sungai tersebut selalu digunakan oleh para pemain film di Korea ya di tempatnya ada di Seoul, pemirsa wah inilah makanan-makanan yang sedang disantap oleh ayu tingting dan juga timnya bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa nih celotehan dan juga cerita seru ayu tingting jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai di skip ya karena banyak sekali informasi-informasi hangat pausnya yang sajikan untuk sahabat semua di rumah Oke, semua. Selamat menyaksikan liburan Ayu Titik hari ini bersama dengan Ki TV dan juga Shiva Serta. Dengan Putri, cantiknya berakhir Semai Raja dan di sini juga Ayu selalu seorang oleh Sandi. Oke, okay, sahabat, selamat menyaksikan mimin. Akhirnya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Asde. kita beli semuanya. Nih, ini jagung, koyaki uh, di depan sungai ha. <laughs> Apa sih ini ikut camping? Hey. Sumerah. Sumerah. sian banget dia camping kayak boneka. <laughs> boneka. Boneka Bunda. Lucu. Nih, ada yang mau lihat, apa Tain apa Tain lagi? Camping <coughs> duduk, ngeliat, lihat <Tuh>. Ain. <kulling> Jangan hai, hai, hai, hai, Ini habis sedih. hai, <susuk> <tis -tis> I'm off desperate Dokter, udah kita juga hari ini <laughs> Capek ya dokter, <laughs> Jalan-jalan. <laughs> Nih, Asandi yang paling sabar Sabar ya, Sandi. Kapok ga? Ya, datang <laughs> lagi, datang lagi. Ayo. Datang oh. lagi dong, kabarin. Eh. Tukang di parabot ya, kis kis om Sandi. Selesai kita uh, habis tamasya di Hanggang River ya dok. Iya. Apa lagi sekarang? Udah. Udah kenyang, udah tempar, dok masa pulang iya tahu nih kita kemana lagi tadi gas belum habis habisin dulu kita jajan lagi aduh dokter makasih udah nempel kita juga hari ini capek ya dok jalan-jalan nih asandi yang paling sabar sabar ya asandi ya datang lagi datang lagi Oh. Tuh kandi, mana-mana sih ya, kiss-kiss Om Sandi Selesai kita uh, habis Tamasya di Hanggang River ya, dok Iya, mau kemana lagi sekarang? Udah Udah kenyang, udah tepar, dok Masa pulang Iya, tahu nih kita kemana lagi oh, taruh, Kas lagi. belum habis, habisin dulu kita Jajak, Jajak lagi. lagi Aduh Kiki, kita mau kemana? Mau ke Nami Island, mau ke Nami Island. Asani! Halo! <laughs> Pagi ini kita siap-siap ngebolang lagi nih Makanan dingin, siap -siap. Makanan dingin hari ini, jadi kita udah persiapan baju tebal Jumal Jalboneo You don't understand the plan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 Makasih udah kita juga hari ini. <laughs> capek ya dok? jalan-jalan. nih, Asandi yang paling sabar. Uh, kita lagi di. setrum <laughs> mulu si Bill Gates. lagi di sungai. oh ya pada piknik gitu, guys Ini ya, kita juga lagi piknik Merah, Bobo Ya sudah deh, akhirnya kita piknik Yang lain pada beli makanan Kita? tapi tidur Dibur kayak... Ah! Sumpah sih, <gitruh> mulu You <tuh>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 Out of my